Aku sini Dalam rasa Bersalah yang kini Membunuhku Secara perlahan. Kau Selalu mengindah Dari Aku yang selalu Mencoba Ungkapkan semua Lewat tetap Mata ini Ternyata ma. Mu tak pernah pantas untukku, kawan. -kawan. Kau yakin ini takkan pernah kecewakanmu. Kau memutuskan untuk pergi. Belum ku sempat memohon dan mengamis agar kau tetap di sini. Ternyata sedalam itu kau benci diriku. Kau anggapku tak ternilai, meski ku tetap. Apa Cinta